celana gua robek kayaknya nih, enggak kan gue pas turun bunyi krek curiga celana robek kayaknya <laughs> nitro 50 nah standar samping, model kayak kaki ayam aja gue ya. bingung mah. ini sistemnya sel, mereka enggak takut gitu apa kalau yang ngisi teh langsung kabur ini kalau mau langsung kabur bisa cuk. kalau niat jahat ya tapi jangan anjing ini kayaknya kalau kayak gua kayak gini malah jadinya memotivasi orang nanti tapi emang bener sih ini kalau mau kabur tinggal langsung kabur gas anjing mereka nggak takut gitu kasir mana kasirnya di sebelah sini lagi lumayan jauh siap ya Uh. Ini masih suasana hari lebaran, hari pertama nih Tapi lumayan ramai juga Wah, oh, motor gue cakep juga Cuma yang bikin jelek nih standarnya Ini kayak standar apa kaki ayam Ah kita review dikit-dikit lah ya Tampilan barunya Gimana ya tempatnya yang bagus kira-kira Anjay, motor gue Ah, cuk, kotor amat anjing Dah Maaf tadi gue cari-cari tukang steam gak ada yang buka Soalnya lebaran ini mah Lebaran hari pertama Oke okay, Jadi kembali lagi bersama Rumah Vlog Sebelumnya gue mau dulu Karena ini hari lebaran yang pertama Gue mau dulu buat kalian Minal izin Buat yang merayakan Mohon maaf jika saya ada salah-salah atau Mohon maaf jika saya sering berbicara kasar dalam video Karena itu semua spontanitas 100% langsung keluar dari mulut saya tanpa adanya pengaturan apalagi drama anjay karena sekarang kan motovlog lagi kena sorot tuh jadiin meme terus kan. padahal gue enggak tahu apa-apa anjir gue kena hujat juga cuk ganti nama belakang yang motovlog gue hilangin Oke okay, jadi hari ini gue mau kasih review sedikit nih kalian hari motor gue nih udah ada rombakan lum, lum, lumayan banyak sih rombakannya tampilan baru cuma ini nggak akan terlalu kelihatan karena dekalnya belum diganti ini rencana mau ganti dekal juga cuma desainnya belum ketemu desain pasnya jadi nantilah sekalian karena udah bosen juga sama tampilan yang sekarang kan desain yang lama jadi ini perubahannya lumayan banyak mulai dari USD terus swing arm terus pokoknya banyak lah yang gue ganti USD nya gua pakai USDHT suspension ini yang model KTM, triple klaimnya yang model ekstrik nih. Nih, terus swing armnya gue pake yang super copy import juga, tapi ini yang model husky farna. Kalau kebanyakan orang pake kan yang model KTM, sekarang ya kalau yang ini gue pakai yang model husky farna biar beda sendiri. Terus untuk info ordernya, kalau kalau misalnya kalian pengen order USD sama swing armnya, kalian langsung aja ke Faisal MX Shop. Ini untuk swing armnya udah PNP buat WR155 udah lengkap sama unit unitrack. Jadi kalian tinggal pasang aja. Kalau untuk harganya ya gue kasih bocoran dikit lah ya. Kalau untuk harganya swing arm tuh swing armnya aja ya. Swing armnya aja itu 2,3, 2,3 juta. Kalau sama paket PNP nya tuh ya palingan kisaran kisaran 3 jutaan lah. 3 juta lebih dikit lah mungkin. Jadi kisaran segitu. Di bawah 3,5 lah pokoknya kalau udah sama paket PNP. Jadi swing arm sama paket PNP nya. Ini untuk bahannya aluminium swing armnya, terus untuk swing armnya ini full cetakan tuh di dalam, jadi nggak ada sambungan las-lasan kayak gitulah. Jadi untuk kekuatan, gue jamin kuat. Karena swing arm sama USD ini udah banyak dipakai buat adventure. Jadi kalau untuk masalah kekuatan, gue jamin kuat. Nih untuk bagian belakangnya, cakep kan? Uh, cakep lah cakep gak tuh cakep lah jadi untuk swing arm nya udah PNP buat BR155 bisa ada juga buat KLX atau CRF jadi sampai sana kalian tinggal pasang gue seneng tampilan belakangnya anjir tuh jadi kelihatan gimana ya seksi gitu motor anjir nih usd nya HT suspension yang model KTM nih banyak yang nanya antara usd HT ini sama usd real Jam kayak Dell KV kayak gitu lebih bagus mana tadinya sebelum gue cobain sendiri gue pikir ah rasanya sama aja apa empuknya kayak gitulah tapi ternyata pas gue cobain kalau masalah empuknya itu jauh lebih empuk ini terus untuk triple clampnya segitiganya ini dia bobotnya jauh lebih ringan daripada yang real jam biasa jadi ya berarti ngaruh ke bobot total USD nya jadi si USDHT ini kalau di total bobotnya sedikit lebih ringan daripada si apa USD real jam terus ini juga gue kemarin habis pasang airscope cuma ini belum bener air airscope nya nanti mau gue benerin dulu kemarin buru-buru pasangnya soalnya jadi airscope ini yang karbon ini fungsi enggak sih ya fungsilah kalau ini mah soalnya airscope ini kan buat fungsinya buat apa ngedinginin sekali fungsinya fungsinya tuh kalau misalnya lu apa kondisi ini apa sih namanya kondisi kondisi kencang jadi kalau misalnya kondisi kencang si udara lebih fokus masuk ke kaliper sini kalau tanpa airscope kan ada udara cuma si udaranya kan nyebar kalau ada airscope ini dia jadi lebih fokus nih masuk sini dari sini lebih fokus anginnya masuk langsung ke arah kaliper jadi ya kalau masalah fungsi ini berfungsi cuma ini ada lecet cok anjir oh gue baru gua pakai padahal ini terus nanti untuk USD nya sama swing arm nya bakal gue itemin atau enggak ya itu enggak tahu juga sih tapi kayaknya enggak soalnya gue pengen motor gua lebih ya lebih berwarna sedikit lah jadi gue pengen ada warna-warna silver chrome nya kayak gitu tapi nggak tahu juga nanti gimana nantilah tergantung dekalnya kita lihat dekalnya nanti, kan ya kalau di paling USD nya di spotlight cuma kalau swing arm antara di powder coating sama dipasang cover hitam karena kalau swing arm husky ktm kayak gini covernya banyak terus murah-murah kalau YZ covernya nggak ada ada cuma mahal 700 ribuan ini juga kemarin gue chat blok kiri kanannya jadi warna apa sih namanya dia warna abu atau apa gitu cuma ini udah banyak lecet-lecetnya anjir lecet-lecet dari mana gitu soalnya gue bosan apa? cover blok ini kayaknya lecet-lecet pas turun mesin kemarin turun mesin soalnya ganti noken as lagi ah tayla harus dirapihin ini mah terus ini gua beli baut apa sih namanya baut king nut buat tutup blok magnetnya cuma warnanya kayak kurang gua suka titanium terlalu gelap warnanya biru tapi terlalu gelap udah sih untuk yang diganti cuma itu doang sisanya nanti paling gue benerin ini standar samping dia terlalu mencong keluar tuh kemarin si tukang lasnya nggak bener ngebengkokinnya soalnya kalau dikasih mepet gini posisinya nanti dia kena ke swing arm ini gua ganti lagi soalnya kan standar sampingnya, kemarin kan gua pakai yang KTM yang ROZ, cuma kurang kuat untuk pemakaian lama. Karena kan emang bobotnya WR kan berat 100, ya hampir 140 lah, sedangkan KTM kan paling cuma 100, 100 lebih sedikit. Jadi ya untuk standar sampingnya kalau pakai KTM yang ori, yang ori kayak gitu, ya, merek ROZ, itu kan bahannya aluminium. Jadinya ya, itu akhirnya patah gara-gara kelamaan terus itu patahnya juga kemarin tuh gara-gara di ini dinaikin orang dia main asal naik aja tiba-tiba nggak -tiba. pakai bismillah nggak pakai permisi aja. akhirnya patah patah nangis gua yang standar samping ratus ribu patah dalam hitungan detik aja ini jadinya udah gue pakai standar ini aja dulu cuma nanti gua rapihin lagi ini gua pakai standar samping yang apa ke model KTM tapi yang biasa yang 100ribuan yang tujuh puluh ribuan lah. Oke okay, sekarang kita lanjut lagi. Ini gue mau ke Ciparai, ke rumah orang tua. Karena kan Lebaran, gak mungkin gue diam di kosan aja <laughs> Gue nyari opor ayam rendang kan, pengen makan gue, <laughs> lapar aja. nih. Nih, motor gue sekarang udah suaranya udah berubah nih. ada suara rung rung rung apa kayak suara-suara apa sih ah nggak gua nggak tahu suara apa namanya pokoknya itulah ini standar udah standar lagi kan soalnya kan ada videonya tuh gua balikin standar lagi nih motor cuma agak gua tune-up sedikit gua tune-up di bagian porting noken as dan lain-lain ini tinggal remap ecu standarnya aja karena ini pakai ecu standar lagi Oh masih belum nemu remap HWR di daerah Bandung. ECU standar maksudnya. Kalau daerah Bekasi, Jakarta sana banyak. Kalau daerah Bandung ada sih cuma harus booking. Nanti kuotanya tuh adanya bulan Mei. Iya, bulan Mei kan ini bulan April. Masih lama jadinya. Ini motor larinya udah enak sih, udah udah udah sangat-sangat enak anjir. Kalau gue bilang jauh, apa? lebih galak dari kondisi standar. Power tengahnya ke atas tuh, pokoknya powernya ngisi terus, nggak ada drop-drop kalau dipakai Biarpun dalam kondisi motor udah digeber, terus ditutup gas, digeber lagi itu nggak ada power drop. Karena emang karakter nokennya kan noken standar dibubut. Cuma itu dia kurangnya tinggal remap ECU aja. Jadi nanti baru gua remap ECU lah. Remap ECU teksaran 500 ribu sampai Tujuh ratus ribu sih, tergantung tempatnya juga. Akibat ecunya standar tinting belum di -remap. Powernya masih agak ketahan di bagian atas sih Kalau tengahnya gak terlalu Perasaan tadi, gue keluar jam sepuluh. Rame aja, sekarang Bandung lagi banyak razia. Dari kemarin tuh, razia terus enak. Pot ya gitu lah, tapi lebih apa? Lebih fokusnya ke razia knalpot sih. Makanya, gue jarang keluar sore siang kayak gitu, pakai motor gue ke daerah kota. Gue jarang aja. Tapi kalau lebaran kayak gini mah aman lah ya Nggak ada razia Geber-geber nanti ada polisi lagi juga. Tuh suaranya Wung Wung Kedengeran ke suaranya sih? Kong, kong, kayak suara apa yang Ngok, ngok, ngok. Nge. Ya pokoknya gitulah suaranya. Nih, lampu merah ini yang paling sering razia sih. Oh, nggak alun-alun sepi juga aja, ya. kirain rame tapi kayaknya malam nanti agak rame mah alun-alun. eh jalannya lewat kemana sih? kemarin teh gue lewat Muhammad Toha lurus, belok kiri gitu. Bener lewat sana Kiri-kiri Gue udah berapa tahun di Bandung 6 tahun, 7 tahun Tapi kadang masih suka lupa-lupa ingat jalan aja Jalan ke rumah orang tua gue aja Kadang gue ingat, kadang gue lupa ya Gue sukanya noken ini tuh, power bawah ke tengahnya ngisi anjir tuh Di gas langsung tuh nggak ada drop Tuh Tuh Ngisi terus powernya tuh nggak ada drop-dropnya Tuh Makanya kemarin, kan sebelumnya gue pakai noken as yang R15, ori R15 masih standar lah Noken as R15 standar tulen lane nggak diapa-apain itu gue pakai kemarin gue cobain bawahnya lemot lemot parah bawahnya teh kayak nggak ada tenaga bawahnya power bawahnya nggak ada pokoknya cuma emang pas masuk tengah ke atas itu powernya keluar jadi power bawahnya loyo power atasnya masih apa agak mendingan lah terus gue penasaran kan sama apa gue punya noken as bubutan kas yang dulu, nggak apa, nggak nggak kepake Gue ingat, oh, no, kena sini tuh Dulu power bawahnya galak Pas gue cobain dulu kan Ini kok lampu merah nggak, apa, lampu hijau nggak jalan-jalan Oh, nggak deh, belum lampu hijau Pas gue cobain dulu kan, power ba apa, power bawahnya galak Makanya ya udahlah penasaran Gue cobain lagi akhirnya Dan ternyata bener Powernya lebih enak Cuma kemarin nggak didayel seharusnya tuh di didayel cuma kemarin gue beli gigi timing yang apa yang geser kan kalau dayel kan harus diganti gigi timingnya pakai yang geser gue beli gigi timingnya yang geser ternyata gigi timingnya bermasalah akhirnya ya udah gue tukar gue balikin gigi timingnya karena gue pengen apa pengen pakai pakai motor gue pengen hari itu juga beres ya udah gue bilang pakai gigi timing standar aja dulu nggak usah didayel akhirnya ya udah jadi, di dial padahal deh lebih enaknya. Kalau di dial lagi, itu jauh bisa jauh lebih enak larinya, cuma ya udahlah. Kemarin buru-buru jadinya gini aja lah, tinggal di pecu aja nanti. Gue seneng suaranya sih. Ot, ot, ot. Wah. <tuh> di ya, daerah apa daerah sana. Biasanya jam segini macet sih daerah pabrik sana. Tuh, dia cuma kurangnya berisik aja sih suara itu. Cuma berisik aja sih. Soalnya noken bubutan kan. Kalau mau nggak berisik mah paling pakai noken standar. Suaranya nggak berisik. Cuma powernya gitu-gitu aja. Jadi gitu akhirnya gua sadar kan daripada bore up mending tune up. Hasilnya bisa jauh lebih galak kalau tune up-nya pas daripada bore up. Hasilnya bisa jauh lebih galak daripada bore up kalau si tune up-nya nih pas gitu sama motor. Sama settingannya pokoknya sama. Dan budget pun lebih sedikit kalau tune up teh. Lebih sedikit. Terus lebih awet. Awetnya kenapa? Karena ya piston enggak diganti. Piston pasti pakai standar. Kayak gua gua piston pakai standar, kemarin pakai ori. Jadi ya kalau untuk masalah kekuatan udah pasti lebih kuat piston ori ketimbang piston aftermarket. Ini kemarin gua pistonnya aja pakai bekas anjir. Boring head pokoknya boring head itu satu set gua beli bekas cabutan r 15 V3 sama piston-pistonnya. Pistonnya kebetulan masih kondisi mulus. Kemarin gue cuma habis berapa? Beli boring head cabutan R15. Itu habis orangnya kasih boring head. Cuma berapa ya? Sejuta kayak Sejuta apa? Sejuta 100 tuh kemarin teh. Itu udah dapet semua anjing gue dapet sama water pumpnya juga nih. Jadi water pumpnya gue pake R15 juga. Bedanya kalau water pump R15 sama WR tuh bentuknya sama. Cuma... Kalau WR nggak ada pembuangannya, lubang pembuangannya. Kalau R15 dia ada lubang pembuangannya di sini nih, di depan. Itu bedanya water pump WR sama R15. Bentuknya sama. -sama. Dia kasih lengkap kemarin ini sama water pump, terus noken as, gigi timing, klep, per klep. Pokoknya paket isiannya semua lengkap lah, orian. Sampai bantalan rantai kamar, rantai keteng pun diganti, dikasih juga ini. Jadi dia ya bisa lebih menghemat budget. <laughs> Tadi gue mau ganti pistonnya pakai motoran Cuma kata gue, ah sudah Kita coba dulu pakai piston Ori Cuma gue bubut pistonnya Gue naikin kompresinya Piston gue bubut sama boringnya gue bubut Biar kompresinya naik Soalnya kan gue pakai piston Ori Kalau piston mentah ya bisa aja pistonnya aja yang dibubut Gak usah boringnya Ini lebaran, rame aja Oh ini orang apa pada rame Ini atau pada rame kerja Soalnya banyak juga yang lebaran masih kerja Setau gua mah ada cuti bersama, Cuk. Tadi malam banjir di sini nih. Banjir sampai mana kemarin tadi malam deh Di atas ini. Sampai footstep nih, batas footstep. Banjir. Ini juga masih ada sisa-sisanya nih. Ah, untung gua gak jadi cuci motor, Cuk. <laughs> Kalau enggak, sama aja bohong aja. Ada hikmahnya juga, gua enggak jadi cuci motor aja. Tuh kan bener, di sini Be, masih apa, masih banjir cok. Untung, untung gua enggak jadi cuci motor. Kalau nyuci motor tadi sama aja, bohong, pulang nyuci lagi. beli salak dulu kita ah salaknya berapaan? boleh coba? boleh cobain dulu takutnya apa? asam ini daerah apa sih namanya tuh? udah deket sih Cipare di depan sana cuma gak tau itu daerahnya apa namanya? nama daerahnya Ya, nyoba, nyoba, nyoba kayak gini, terus gak jadi beli ya kan, goblok ya, kan ada tuh orang yang, apa, nyoba, nyoba, nyoba, udah nyoba banyak-banyak yang nggak jadi beli ya, ya, padahal cuma nyumpang makan doang, goblok Ya, ha, macet dong, ini daerah Palenda tadi gue baca, gue seneng aja pemandangannya kayak gini bagus gitu, gunung, sawah, cuma gue gak kuat kalau malam aja, malemnya tuh dingin anjir kadang sampai tidur gelisah karena saking apa karena saking dinginnya kan. <tuh> beli rokok bentar taruh di sini aja lah salap nggak akan hilang juga salap mah siapa yang bawa lari aja tapi minum teh pucuk nggak ding gua mau udah jarang minum teh pucuk gue ini aja Hmm, lebih murah sih, beda. Di gua udah jarang minum teh pucuk. Bukan udah jarang karena emang sengaja sih pengen ngurangin. Tergua diabetes aja. Masa udah manis min minum yang manis manis ya kan? Nanti diabetesnya jadi double. Kita sebut dua batang dulu, baru kita jalan lagi. Eh, kaki gua cuy, lepas pintunya tadi. Ada orang mau masuk. Nah oke, okay. tadi udah sebat dua batangnya, gue beli salak banyak zongnya anjing, bapak banyak yang busuk, cuk, Ah, <tai yang lalu> <tai yang lalu> Sekarang gue mau jalan jalan lagi, udah deket sih di depan situ. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini, karena gue gabut juga gak ada konten, makanya udah gue konten aja sekalian lah. Nanti ditungguin aja project selanjutnya, ini paling tinggal ganti decal doang. Kalau udah dapet desain yang pas, baru gue ganti decal nih liatin anjing cover job gue masih baru padahal udah dicakar sakar kucing udah hancur lagi ah harus ganti lagi nih mah Di project selanjutnya paling nanti ganti dekal sama nih benerin sander samping nih terlalu apa terlalu miring gue mau ganti KTM lagi cuma takutnya nanti nggak kuat lagi gue takutnya kalau pas parkir dinaikin orang patah lagi nangis gua oke okay, kunci motor tadi mana lagi oh ini tuh dari sana sampai ujung sana, panjang banget, macet teh Ini siap parkirnya kemana tadi? Oh itu Soalnya Keajaiban gitu kalau bisa lepas kita keluar Tukang parkirnya nggak ada Oh lagi ngegodain cewek sih, kang parkirnya mah anjir bisa-bisaan Eh, minalaidin dulu Eh anjir, diseberangin dong. Ya annya parah masa si, apa si tetehnya tadi diseberangin gua kagak anjir memandang cewek